Buah tin menjadi salah satu buah yang disebutkan dalam Al-Quran dan menjadi surat khusus bernama at -Tin. Dalam surat tersebut Allah SWT bersumpah sesuatu yang agung dengan memakai nama buah tin itu sendiri Hal tersebut juga tertulis dalam Al-Quran surat at 95 ayat 1 yang berbunyi demi buah tin dan buah zaitun Secara umum, sebagai seorang muslim, saya pribadi mempercayai akan adanya keistimewaan dari pohon buah tin Dan terbukti dengan adanya penelitian-penelitian yang mengatakan bahwa pohon buah tin sangat bermanfaat bagi kesehatan Baik dari buah hingga daunnya bisa dikonsumsi sebagai obat Maka dari itu, pada kesempatan kali ini Semoga apa yang saya sampaikan juga dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Langsung saja, kita mulai pada topik pembahasan, yaitu bagaimana cara stek pohon buah. Tumbuhan ini sangat mudah untuk dibudidayakan. Langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu memotong sebagian batang seperti pada umumnya ketika hendak menstek tanaman. Kemudian pada bagian pangkal dari batang yang telah kita potong, cukup disayat secara meruncing seperti halnya kita meraut sebuah pensil dengan menggunakan cutter atau silet. selanjutnya yaitu persiapan media pada praktek ini saya menggunakan sekam bakar dan tanah yang dicampur dan diaduk dengan merata kemudian batang yang telah kita potong dan kita runcingkan tadi cukup ditancapkan pada media yang telah kita sediakan Cukup mudah dilakukan, karena tidak ada teknik khusus pada metode stek dari batang pohon buah tin. Namun, yang perlu diperhatikan yaitu untuk tetap menjaga kelembapan tanah agar tidak kering. Selanjutnya, cukup menunggu hingga akar mulai tumbuh dan disertai tunas-tunas yang tumbuh pada batang. sehingga pohon ini siap untuk ditanam di halaman rumah atau jika teman-teman tidak mempunyai halaman yang cukup luas tumbuhan ini dapat hidup dan berbuah dengan media tabu pot atau biasa disebut dengan tanaman buah dalam pot terima kasih sudah menyimak video ini semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga dapat saling berbagi dan memberikan manfaat bagi banyak orang Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh